Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan aqidah channel pada kesempatan kali ini Semoga ikhwan vila semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin terima kasih untuk saudara-saudara kesemuanya yang tetap setia selalu dan tetap mendukung akidah channel dalam membantah menghadang para penghujat, penista dan para misionaris untuk kali ini kita akan mengangkat satu video pernyataan dari si penghujat Taibuddin Abraham yang menampakkan betapa bencinya si Udin ini terhadap Islam, terhadap ajaran Islam dan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam video ini dia menarasikan bahwa tidak perlu masuk Kristen yang penting keluar dari Islam dan yang kedua dia pernah eh, mengatakan dia pernah sekolah perbandingan agama dan dia menyebutkan satu, dua orang, tiga orang temannya tidak pernah ada yang membantah atas ucapan dia. Bagaimana videonya? Kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kita ikut tertawa. Menonton, baca komennya itu yang penting. Supaya Indonesia itu menyingkirkan. Pokoknya gini nggak usah masuk Kristen Tapi meninggalkan ajaran Gombal-gambul Arab itu Yang penting itu dari semuanya Saya itu Saya ini dulu kuliah di Solo Jurusan perbandingan agama Di atas saya itu ada 3 tingkat uh, Sebelum kita mendengarkan ucapan dia dia sekolah perbandingan agama Kita sedikit mendengarkan bahwa yang penting Ya kata dia kan Yang penting dia meninggalkan agama dari Arab Tidak perlu masuk Kristen Tidak apa-apa nggak -apa, masuk Kristen Tapi keluar dari ajaran yang dari Arab Disinilah nampak sekali kebencian si Udin terhadap Islam Dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Wasallam. Biarpun video itu hanya sekilas pendek dalam ucapan itu Tetapi narasi kebenciannya sangat kelihatan sekali Bagaimana si Udin sangat benci Dan disinilah kita bisa melihat Ternyata Dengan si Udin setiap hari menista Menghujat Ternyata memang Dia memiliki kebencian yang luar biasa Dan apa sebab kebencian itu Kita simak video berikutnya Mereka semua datang dari seluruh provinsi Indonesia dan hanya dua orang tiap provinsi yang kuliah dengan saya. Sampai hari ini belum ada satu pun kakak saya yang e, tiga tingkat di atas dan tiga tingkat di bawah itu yang berani komen tentang saya. Si Samsul Hidayah dia dekan dekan fakultas agama di UMS dia didatangi oleh TV One dia komentar bahwa dia bukan guru besar tidak perlu jadi dokter, tidak perlu jadi profesor untuk belajar kitab suci manusia buta huruf yaitu manusia dari Arab itu tidak perlu pakai itu ngapain belajar pintar-pintar Nah di sini kita dengarkan ya, dia mengatakan kakak-kakak kelasnya itu apa, <tuh> tidak berani berkomentar tentang dia. Kalau saya rasa begini ya, saya secara pribadi ya komentar tentang dia, kalau saya sebagai temannya Si Udin ini, teman sekolahnya atau kakak kelasnya, itu percuma karena apa? Dia tahu kalau Si Udin ini sudah tidak penuh lagi ya, yang kita katakan sudah akut gitu ya kan. Jadi bagi saudara-saudara kita ya mungkin yang yang faham yang duduk di sana uh, tidak mau berkomentar lebih itu karena apa? Ya sudah tahu memang si Udin narasinya seperti itu. Nah tugas kita tinggal mengkonter seperti ini, uh, mengedukasi kepada saudara-saudara kita, kita luruskan bahwa apa yang dikatakan si Udin itu tidak ada benarnya sama sekali, sehingga Saudara-saudara kita teredukasi Dan lebih Memahami Jadi jangan sampai ditelan mentah-mentah Seperti yang dikatakan si Udin ini Ya mungkin teman-temannya Mau komentar-komentar apa? Percuma karena keluar koarnya beranya di sana Coba kalau keluar-kewarnya di Indonesia Yang kita lihat ya Sewaktu dia di Indonesia nggak ada apa-apa dia diam-diam saja Nah tidak ada seperti ini ya, Sampai KC di ujung Uh, prosesnya dia ya seperti itu, diajak berdebat. Ustadz Yonatan Andar pun dia lari. Nah, setelah dia ke luar negeri, baru dia memiliki video dikobarkan, diviralkan. Nah, ternyata memang mengambil kesempatan ke luar negeri supaya dia terbebas dari apa ya <tuh> yang dianggap tuh ancaman. Padahal gak ada ancaman, kalaupun dia menista atau menghujat, itu yang mengancam bukan manusia atau bukan umat Muslim sebenarnya. Yang mengancam adalah hukum yang berlaku di Indonesia Karena apa Indonesia adalah negara hukum Pastinya bagi warga negara yang melanggar hukum Itu diproses setelah ada laporan dari masyarakat Dan ada bukti-bukti kuat untuk dijadikan tersangka Kita lanjutkan videonya Ivan semuanya Sambil kita senyum-senyum sedikit tertawa Yang penting bisa baca. Otak waras, Pikiran Sehat Badan sehat Pasti pintar Ya memang kalau kita Belajar Al-Quran itu, itu Memang gak perlu dokter ya Yang jelas orang yang pertama ya Bisa baca Al-Quran itu Berdasarkan kita ini muslim dulu Yang pertama Kalau gak muslim ya bukan orang islam Bisa baca tapi ya Sangat berbeda Uh, seperti tidak ada hikmah dan berkah ya tidak, Belum ada hidayah itu Masih apa uh, Sepertinya sangat sulit lidahnya untuk mengucapkan lafal-lafal Di dalam ayat Al-Suci Al-Quran ya Kalau kita bukan seorang muslim Nah berbeda dengan muslim Bukan seorang dokter Hanya seorang petani pun Itu nggak apa-apa dan bisa Nah, tidak perlu berpangkat, tidak perlu memiliki titel. Nah, makanya kalau si Udin ini pernah mengatakan, ehm, "Kenapa harus dihafalkan ayat-ayat suci Al-Quran?" Itu, kenapa harus dibaca tiap hari? Karena di sini sangat jelas sekali, ya, semakin kita sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran, semakin sering kita membaca Al-Quran. Apalagi kita berusaha untuk menghafalkan di situ menampakkan kecerdasan umat muslim Dan menampakkan bahwa orang itu memiliki ilmu Nah jadi memiliki ilmu bukan berarti berpangkat atau memiliki uh, titel ya Menjadi seorang dokter bukan Tapi memiliki ilmu itu orang yang mau belajar berusaha untuk gemar membaca Nah jadi penghafal-penghafal Al-Quran itulah Ya orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu SWT Yang memiliki kecerdasan-kecerdasan lebih Dibanding saudara-saudara yang lain Bukan berarti yang lain tidak cerdas Tetapi kelebihan-kelebihan itu manusia sangat berbeda-beda Ada yang punya kelebihan membaca Ada yang punya kelebihan menghafal Jadi kalau dia katakan bahwa tidak perlu menjadi seorang doktor untuk mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran. Memang iya, siapapun bisa tanpa pangkat dan tidak melihat itu siapa jabatan dan umur. Juga tidak melihat latar belakang orang kaya atau orang miskin. Siapa saja bisa dan bisa difahami oleh siapapun. Bagi orang yang mau belajar Nah di sini kamu menjawab sendiri Pernyataan kamu kemarin ya, Jadi uh, dengan Dia uh, bisa belajar Akhirnya disitu menampakkan orang yang cerdas Memang benar muslim itu cerdas Makanya bisa membaca Dan banyak yang bisa menghafalkan Itu Den. Nah kalau saya ini tidak benar Di dalam penyampaian saya tolong deh Majelis Ulama Indonesia NU Muhammadiyah se-Indonesia untuk melawan setiap kata-kata saya sebenarnya bukan ya bukan gak mau melawan ya karena kamu beraninya keluar-keluar di Youtube Din nah ini kamu mengatakan, kalau memang yang kamu katakan itu tidak benar, silakan MUI dan ulama di Indonesia ini melawan kata-kata kamu. Sebenarnya, ya, bukan gak mau melawan karena kamu di YouTube. Coba, kalau kamu langsung itu diucapkan langsung, ayo kita koreksi dialog diskusi berhadapan. Banyak yang mau, gitu loh, banyak yang mau. Nah, satu konteks. Kamu mengatakan Kalau memang saya salah Tolong koreksi ya. Yeah. Sebenarnya begini ya Din Kamu murtadin Kamu bisa membaca Al-Quran Oke kamu bisa membaca Al-Quran Satu konteks saja sebenarnya Kamu itu sering membawa arti Dan maknanya yang kamu rubah Tafsirnya yang kamu rubah Bacaannya tetap Artinya Kamu potong-potong Kamu singkat tafsirnya kamu rubah karena kamu membawa narasi tafsir dan arti itu dengan kebencian. Contoh ayat dalam perang, kamu narasikan untuk zaman sekarang bagaimana nanti kalau Kristen diperangi seperti di dalam ayat ini, di dalam surat ini. Bagaimana kalau Indonesia nanti apa terjadi seperti ini, seperti perang pernah membunuh beberapa orang di sini? konteknya itu itu sewaktu umat muslim diserang. nah disitulah ada hukum-hukum peperangan, bagaimana perang itu diatur. nah kamu bawa di zaman sekarang untuk bernarasi kepada umat Kristen. nanti kalau kamu uh, diserang oleh umat muslim seperti di dalam surat ini, kamu diajak perang, bagaimana nasibmu seperti ini. satu ya perlu diingat umat Kristen ya. Kristen Kristen nanti kalau nonton video saya kalau umat Islam benar-benar sesuai dengan yang dikatakan Si Udin, tidak tunggu besok. Ya, tidak tunggu besok. Sudah dari tahun-tahun puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, sudah dilenyapkan umat Kristen ini. Tetapi kenyataannya, faktanya tidak karena. Umat Islam itu ajarannya rahmatan lil alamin, menjaga kedamaian, saling menghormati, saling menghargai. Dalam salam kutu konteks hidup di Indonesia, itu berdasarkan Pancasila. Ada hukum, ada Pancasila yang mengatur kerukunan antara umat beragama. Jadi, jangan kamu selalu membawa nanti kalau orang Islam uh, menerapkan ayat ini, bagaimana nasib Kristen. Nah minoritas bagaimana? Tidak ada Bukti dan fakta nggak ada Cuman kamu terlalu picik Untuk berpikir seperti itu Kalau Islam memang benar-benar seperti itu Kristen sudah tidak ada dari dulu Tapi faktanya Sampai sekarang Hidup bertetangga rukun Nah disinilah Kamu ingin sebenarnya Menjadi mayoritas Tapi caramu menebar kebencian itu malah semakin menjadi minoritas itu din saya minta aja ya, dapat nggak kalian menunjukkan itu kesalahan saya dari video-video saya yang dulu bahkan nabi Arab itu nabi perusak Perusak mental ini, perusak hati. Tanda ada Nabi ngajarin sholat sembahyang sampai lima kali sehari. Iya din ya. <tuh> kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merusak otak orang Indonesia, kamu sudah mati. Ingat itu ya. Dan kalau memang narasi yang kamu bawa itu benar. Kristen sudah habis. Nah, di sini Latin. Kalau kamu ingin tak tunjukkan, enggak usah MUI. Ingin tak tunjukkan, salahnya apa? Salahnya kamu membawa narasi kebencian dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk menggiring opini publik bahwa ya itu akan diterapkan di masa yang akan datang seperti tahun 2024 ayat ini akan diterapkan bagaimana nanti umat Kristen kalau negara Indonesia akan dijadikan khilafah seperti itu oke kamu membaca Al-Qur'an itu benar gitu kan ayat ini seperti ini tapi artinya kamu potong-potong supaya orang tergiring ya dengan apa yang kamu masukkan Satu contoh ya Di dalam surat Al-Maidah 58 Tentang anugerah untuk Bani Israel Kamu benturkan dengan ayat Al-Maidah 65 situ orang ingkar menjadi monyet Nah kamu benturkan sudah dapat anugerah sudah itu kok dijadikan monyet? Kamu nggak melihat konteksnya? Orang mendapat anugerah itu orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bersyukur. Tetapi di ayat 265-nya bagi orang yang ingkar. Nah. Kamu enggak melihat ayat 59, 60, 61, 62, 63, 64-nya. Nah di sini orang Kristen kamu bawa dengan narasi ini. 56 langsung kamu ke 65. Sehingga Kristen-Kristen botol ini. Dia hanya memahami, menganggap kebenaran itu dari apa yang kamu ucapkan. Dia hanya memahami yang kamu ucapkan tidak mau mencari kebenaran yang sebenarnya. Kalau ingin mencari kebenaran sebenarnya, dilihat 58, 59-nya apa? 60-nya apa? 61, 62, 63, 64-nya apa? Di situ, di situ baru kelihatan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang bagi orang yang benar-benar uh, taat mendapatkan anugerah Nah, di sana bagi orang yang ingkar, nah, mendapatkan hukuman akan dijadikan seperti monyet. Nah, seperti itu. Tapi, kalau kamu benturkan anugerah ah, ini, sudah itu, jadi monyet seperti itu. Otan-otan botol menganggapnya, oh, seperti itu ya Al-Quran. Ternyata, bagi orang-orang yang waras yang kamu katakan tadi, biar cerdas itu waras. Memang benar kalau kamu memang gila, jadi gak cerdas, gak cerdas. Itu kamu sendiri yang membuat kamu tidak cerdas Karena apa tertulis dengan benar artinya Kamu larikan arti dan maknanya Tafsirnya seperti itu Kalau ingin melihat, lihat aslinya Runtunannya, maksudnya Asbabul nuzulnya, kenapa ayat itu turun Begitu, jadi otan oh, saya ingatkan Kembali saya ingatkan Kalau mendengarkan si Udin Kalau kamu percaya sama si Udin ia ya tetap sesat kalau kamu ingin mencari kebenaran dan melihat yang sebenarnya Walaupun kamu tidak meyakini benar enggak apa yang diucapkan si Udin Lihat di dalam Al-Quran Oke okay, kamu enggak perlu masuk Islam Saya balas sekarang si Udin Enggak perlu masuk Islam Tapi ya pertama nilai dulu apa yang diucapkan si Udin ini Benar enggak sesuai enggak dengan yang tertulis di dalam Al-Quran Nah, di situ Si Uden mengatakan tidak ada yang berani membantah. Kamu keluar kuar lebar di luar negeri berani pulang saja enggak diskusi, enggak mau dialog, enggak mau. Emang uh, menteri MUI suruh balas kamu di YouTube. Kelas kamu apa? Di kelihatan sekali kebencian yang dibuat dia. Dia enggak terpakai, dia memiliki ambisi menjadi orang yang dihormati. Menjadi orang yang harusnya dipakai, ternyata nggak dipakai sama sekali karena memang tidak memiliki budi pekerti yang luhur. Kalau sempat, ini dijadikan orang yang berpengaruh di depan. Sebenarnya, orang seperti inilah yang akan merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akan merusak kerukunan antar umat beragama. Itu Semuanya, ya, semoga yang akidah channel sajikan untuk kali ini bisa sedikit menjadi sebuah edukasi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Yuruf uh, bin Ikhwan, semuanya selalu sehat sehingga bisa mengikuti dan selalu setia dengan akidah channel. Terima kasih. Semoga apa yang akidah channel sajikan bermanfaat, menjadi edukasi, dan kalaupun...